Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul lanasin awhamat tasfiha awilhu awfawid warum tanziah. Harokatnya sih beneri. Wa kul lanasin. Kentos fathah, naboh. Wa kul lanasin. menurut nahu sih fasih fase ini kura oleh munizaidun idripu, naboh. Zaidun idripu. Tadi zaidun utai zaid idrip mukulasi rohu ing zaid. Karena itu berarti kalam khobar tapi ngagi insa, naboh. Nah, ini saat itu coro mainstreamnya orang nahu mayoritas darah ini buatan angsa. Ya meskipun ada saja yang membolehkan, batas Imam Akwas no zaitun idribu. Yang benar gua zait dan engi zait idribu. Ya, karena ben no, ben tetap insak semua nopo? insak semua. Tapi ada juga ulama yang membolehkan zaitun itu zait iku idribu. Ya, nah, berarti perihal waqulu nasin iku awilhu nopo? tapi tentu itu enggak standar sih standar iuwa kul lah nasin awil hubian tetep kalam insa noh karena kan nak coro coro kue jadi wong alim naku kan tersiksam jadi zidun idribu jumlahnya hobaria kok kalami sengko insa mereka kofi elamar ibu noh insa, setan ahli naku ya tersiksa, nah orang tenang woi masalahnya apa? Alhamdulillah woi kau pelaku faroka no pelaku faroka sing syukur ya alhamdulillah lha wes sing syukur wa kullana nasnan ing saben sabenas auha maka ngekeki salah cipta ponas atas biha ing rupane Allah ning makhluke setiap nas Quran atau nas khat sing zahire Allah mirip makhluke awil mongko nak wilo sirahu ing nas jadi Kabeh buat tau lama urit, yeah, buat tau lama yeah. sengkrisnya sukeng. Jadi nololafat neng Quran, sing dohiri Allah mirip be makhluk. Solusi ini napa? Di takwil napa? takwil. Misalnya Allah ngendikan ya Tuah hivokohiti. Mutai tangane Allah, sandure tangane Wong kafir. Kan terciri pet. Kira-usah terus bayangno Allah di tangan. Dawai sepiro, bentuk Iya e -e. kan berarti ada tas beh, apa? Nah, padahal kaidah bagunya Allah muhollafatul ilhawati sih, maka harus kita takwil. Atau misalnya Allah Nanti ngendikan wa al kaitul minni kama habdatam walitusnaa ala ini. Jadi Nabi Musa <coughs> saking disayangi Allah itu wa al kaitulan numi bano ingsun aleka ingatasisio, mahabatan engrososeneng ini saking ingsun. Terus Nabi Musa digawe Allah, Walitus Naalan digawe si Musa. Gue digawe Allah ini, mergo banyunang nomri pating sun. Jadi Allah itu butuh pemandangan sing menyenangkan. Terus Allah aku nggawe sinter Nabi Musa. Makrohan dolok gue, gue kesel gue bijar ros. Wong gue tuh butuh cara tuhir iya tuh. Allah butuh makhluk sing jadi senengan ya utamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Naglembra ya semua lembana nih walitus naal supaya tiga w si alae ini engatasi pandangan atau pengawasan engkau. Kayak dalam bahasa Indonesia kan ya sama. Misalnya mata-mata presiden sampai kemana-mana. Masuk beribad fisik, beribad fisik ya tiga presiden kalau ngidul Maksudnya mata-mata presiden dimana mana-mana kan apa peng? pengintainya atau intelijennya, bang ya. Jadi kau bilang itu normal, ya, takwil itu logika apa? normal. Oyo, oyo, uang sugeng, anu dislano kaki tangannya dimana mana. Memangnya monster kan diorang? Tapi maksudnya itu ya kekuasaannya, napa dimana mana, bang. Jadi setiap nas yang seakan-akan allah itu mirip makhluknya, maka solusinya di takwil. Nang ngaji ku hat kula senang senang banget ngaji. Muga ana wong ben waras meneh napa. Lané bener ad-dunya mal'unatun mal'unun ma'fiha illa zikrullah wa ma'walahu walahu au aliman au mutaalliman dadi. Serang kena laknat iku wong mulang mek sing diulang. Bola-bali wong goblok ya barokah. Karek teka ngaji diulang bebas laknat to. Amit to metenen. Kalau kadang ada yang jadi pengalaman, jangan lu. Mereka ujung-ujungnya bodoh, ujung-ujungnya bodoh. Bisa lihat, Uti Suwarco, pengumuman kedua ya, brand penggemarnya. Rusak-rusak. Jadi rugi ya, dijatuhi ruang rugi. Karena memang, biasanya saya nggak ngilang, gue mateng. Penat jadi um budu. Kalau kalo pengen, yakin takut pengen. Maksudnya, penat dia takut pengen. Yo, ileng -ileng. Jadi wong alim mesti tersiksa, kalau imam Asyari tersiksa, berko pipi akai bi lafat neng Quran Hadis hati seng dohiri go mirip makhluk, waspir yo huk mirup pika fa inaka pia yunina, kadang Allah yo ya susah, di istilah noni kor yo ya susah, ah, aku rok kelakuan Fir'aun susah, jadi pengiran aku rok kelakuan efer susah, istilah pengiran yo falam ma asafu, nah apa? <tuh -tuh. Kan <tuk> Asifa ya Safu Asafan, ya <tuk> oke Ta'ala Tesoro Asifa ya Safu Asafan, diikutkan wazan afala ala nah kan Asafan oke, <tuk> Amana jadi dari Amana, terus dielal jadi apa Amana berarti jadi Asafan jadi Asafan, nah Falam ma Asafu, mongko Sumangsani gawe susah sopo firaun wa wakau gawe susah na ingin ya sri pete woro, fir sabal -sabal ini susah kan terus pertanyaannya moso allah susah tak butuh pelipur butuh psikolog kan ribet maka harus kita takbil jadi mana pilih ini falam ma'asafu mungkau sumangsa gawe tersinggung maksudnya gawe muring muring sopir fir'on dan balan ini naingsun eh aku debuna kelakuannya firon seperti itu bikin saya marah kata allah intakom namin bang jadi semua kalau tidak pasti harus ditakwil ya kau yang kuil misalnya, kau kan melarat atau ngomong mau, wah saya kulo, saya ini suge, ini suge capondok lagi untuk esel paling rong atau kan harus ditakwil, ojo kobo suge, wah kau yang bu Rizal bagi orang, <laughs> orangnya rai rai mono suge, maksudnya kafe kan, tau aku yang misalnya suatu sadaran, woi kulo pinter, pinter cangin yang ini kita sepiro, <laughs> paham <laughs> ya, woi kulo rata kuil, woi fanjana mono, butuh proporsional, tegale wong jowo, kulo ngi anteng, gantengnya wong Jawa nganti sepiro, kau artis-artis Indonesia kulo waju. Dua kok neng gue Uzbekistan, ambek bakul kebabnya tuntas loh. Artis Indonesia, kontulan nih. Itu sengciri itu artis. Saya itu paling gak suka main di Uzbek karena itu tadi ketemu bakul kebabnya tuntas. Ya ngelanang-lanang um, Indonesia seng artis yang gue andeng-andeng. neng Uzbek, ambek kernet bis, ganteng dia, ganteng dia. Ya mereka kabeu ditakwil. Yang ganteng Indonesia sepiro. Oh menurut orang paling ayu di Afrika. Kalau ada lo Miss Afrika, Wong paling ayu Afrika. Kue orang Indonesia dulu lebih gugup. Ya ayu nih nanti, maksudnya kerwiting, wehrenga. Oh. <laughs> Waduh, <laughs> <laughs> ribetan. Nah, kabeu apa, apa di, ditakwil. Jadi barangku nak rapi proporsional, iku kabe kira-kira ontologi kan anda, jadi naon alafat neng Quran atau neng hadis, kok zahiri kunyula ya nika itda, jadi kok onok serupane Allah neng makhluk E, ibu kafe napa di, takgil, Allah kok dimripat, bangkok berarti mirip makhluk berarti dua pemandangan sengetia riayah nabo, jadi nama nani waspil dan sabarusir Muhammad Fa inna ka mukosa lihup mirobiga maring ketentuan ini Pengiran siro. Muhammad yang melakukan hukumku tenang tenang aisying sabar. Fa inna ka mukosa temisro Muhammad bia Yunina dalam pengawasan ingsun Maknanya dalam penjagaan ingsun Kau yang misalnya bayimu dulan, oh itu dalam pengawasan saya. Misalnya intelijen ngomong masyarakat ini dalam pengawasan saya. Maknanya dalam lindungan pandangan saya. paham ya? Jadi fa inaka via Etah tari ayatina wa khif Kamu Muhammad tenang-tenang saja Karena kamu dalam pantauan saya Mana nih pantauan saya dalam Perlindungan saya Jadi ora komana nih Fa inaka via yunina kuing neng ripatku Karena nggak ada nge ripat secara fisik Karena kalau itu terjadi berarti ada tas b Kami kuncinya bahwa Kula nesen Aweh oh, jadi Woi betina ngaji ini, terakhir 4 tanggal 14, repet, iya ibu para nih. mulang juga paksa baru subuiling pangeran, terus Wiridan, terus gara-gara nung pasanana ngaji, ribet ini. Repetnya udah ulang di Ramzi Alim di Baro tambah. Lo cara tahu ulang mesti Alim semangat, semangat, tapi sumbut, Mesti marang iso-iso melek pancet. Ora ana ber. tapi mau alasanku kan untuk ganjaran, wah ya ribet ta ngono. ganjaran ora usah ngaji kan, wiridan tok ndak ana ilmu ngono golek ganjaran. Ngaji ule ilmu, ojo golek barokah mana-mana ngaji. Wa kullanasin lan ing saben-sabenas auhama kang salah cipta penas atas biha ing serupane Allah ning makhluke. Carane di'awil awil nak milo sirahu ingnas. nas nak wil apa? memaknai direkayasa sedikit supaya sesuai kaidah Jadi ada unsur apa mereka? Ya takwil kemudian doa ben sesuai kehendak. edah ya mau misalnya ya dua hiu tangannya allah. Loh, allah kok di tangan? Ya di ta Kalau orang itu banyak kaki tangannya berarti banyak kekuasaannya. Berarti ya dua hiu berarti wah kekuasaannya Allah ikut fokohaiti him jauh di atas kekuasaan mereka. Atau bilang kedua awafid utawa nyerah nosiro. Stes kau mundi rafaham, ikut yo hp, aku lapar deh. Goblok yo hp, tak apa. Tapi lani piye kak faham, terserah oboh, oboh wa lam, ikut yo alay kalo dah. Tadi taufet tu satu makom tertentu. Lani goblok yo, mang ferokan mang udah tu misalnya. Ya tu wo kok ono oboh, kok di tangan ikut piye, oboh wa lam, ikut yo salusi yo. So fahwit apa? Tadi kau makom memang taufet, oh tapi taufik itu ada yang anjahlin <laughs> anjahlin, berubung <laughs> <Dulu gue> rafak <laughs> hamis buah itu kerasannya Allah warung lan majo siro tansihan yang bersih Al-Quran sementing di mental apapun cek ta'wil cek ta'wil cek ta'wil niat yang bersihkan Al-Quran sangka makna yang sawangannya Allah serupa makhluknya ini kanji Nabi ya podo misalnya ono lafad sing dihiri Nabi kudosa ya podo ya di karena secara koedah Nabi itu harus maksum, terjaga dari kesalahan atau dosa. Nanti kalau alafat ngono ya sama kita takwil. Misalnya on ayat, liau firola kawo huma takoda mindam bika, ya kan? disitu kan jelas Nabi disebut mindam bika, Supaya Allah memaafkan kamu Muhammad mindam bika sanging dosamu. Nah, ya harus kita takwil karena mosok Nabi dosa nak nabine dosa pemene umat e nak umat karuan berarti mau dosa bolak-balik nanti meh mate kowe jek dosa meh mati ra dosa biwung desa wis melarat ape mati cek kok ber nyentak bojone wis mati awal loro kafe bocah kok nyupuk ngombe kok suwi bareng dicupukno mate nek wong narawali, wali ape mati weh ngamuk sik ono malaikat agak simpati to kire nyentakan anu nabi pura akhir ya Tak tidak hanya ketika Allah mirip makhluknya, juga ketika nabi misalnya Yunus Sewu, Coro Dohir diarani dembika, nabah. Ya harus kita tahu, berarti yang virus pokoknya pura, sebab Allah, Allah, laka maling siro, yang viral, laka bawah, ya, ma takut damai, minta pikir, berarti yang virus pokoknya pura, laka maling Muhammad, yang viral, laka sebab Allah, Allah, ma yang berkorok, takut damai, kangguh, seliwat, ma minta pikir, saking kesalahan siro, kalau salah itu kan gak mesti dosa, napa, salah, itu kurang Sala mesti? mesti, kadang malah bagus, salah, enggak syariat, ya, salah itu kadang bagus untuk Allah, misalnya gini umpama wong biasa, orang awas kena salah sekali salah setengah kabir menggantarannya Nabi kok maksiat tapi Nabi itu boleh salah, salah itu beda dengan dosa kadang Nabi harus salah malah untuk jadi syariat, salah itu beda dengan dosa saudara. salah itu beda dengan dosa misalnya gini kok sholat, duhur, rong rokaat, mesti takarannya salah yo salah, ya lali, yo nglamun, yo... keliru boleh mutangi, boleh kasih, itu keliru tapi Nabi itu akan didesain Allah pernah sholat, duhur, rong rokaat itu salah tapi tidak dosa salah duhur kok orang rokaat tapi tidak dosa masjur kan setelah duhur dua rokaat riwayatnya itu hanya dua duhur atau asar tapi ada yang banyak mengatakan duhur pokoknya hanya duhur dan asar setelah Nabi kundur Masyhur itu setelah dekat keti pintu karena pintunya Nabi dengan pintu dalam itu sama pintu masjid sama pintu dalam dawe Nabi itu sebelah apa masjid makanya masjur ya ini dalmenak ini masjid ini dalmenak Nabi itu hanya satu pintu, napa? di sini dalmen sa'idah fatimah ini terus ya sudah makanya masyur, semua tamu itu nunggu Nabi di teras masjid. kalau Nabi sekali masuk dalam itu nggak ada yang tamu berani ke situ karena milik keluarga. kalau Nabi keluar keluarga juga agak ganggu karena ini milik publik milik umum. masjur ketika Nabi sudah masuk sahabat tuh gagal wah ini duhur modelannya berarti mulai sesok duhur mau orang rokaat karena ini duhur terbaru, napa? berarti cara teori nasah masuk, seorang sahabat kue-kue ini seorang kue sesok dua harus di patang rokaat dua. Dua. dua karena ngambil yang terbaru tapi ada sohabat itu ganjil, sini yulyaden ketika nabi sudah mau kundur sudah mau masuk, jenis sohabat gak diperadaban, karena ini gak gak akabiris sohabat tidak akabiris sohabat tidak termasuk sohabat-sohabat besar Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita salat sholat modelannya rompah janjengan lali, sewante. <laughs> nabi balik, balik teng mikrof, terus bala alal hadirin. Nabi menghadap, ahakun makola huzul Apa betul tadi yang dikatakan huzul Kalau saya hanya sholat dua rakaat, terus sahabat bilang na'am ya rasulullah, ya, ya itu betul. Nabi terus takbir lagi, menambahkan dua rakaat. Ini nabi didesain salah, ya, jelas salah kan uang empat rakaat kok jadi dua rakaat. Tapi bukan berarti dosa karena akan menjadi syariat bahwa cara menambahkan sholat ketika lupa ini berkata maku Tuhan sa walakin unas sa li as sunnah masyur Udawah Nabi Allah maku Tuhan sa walakin unas sa li as sunnah saya itu tidak akan lupa tapi didesain sama Allah lupa supaya jadi sunnah makanya diutang. Nabiya dihutang dan sing bener yang benar, -benar daseng titik utang itu orang bener ya, hari itu. Nabi ku nak diutang uang, itu tiga i rohun. Saking kepinginan nabi setiap saat nak kabundut ku aman. Nabi, itu nak utang uang, itu tiga i Rohen Rohun itu wasiko. Jika nanti utang yang Yahudi satu gantung berapa tiga i rohen. Jadi setiap saat kematiku nggak masalah. Jadi misalnya utangkan jamu, rom juta. sepeda motor ah keimbas, misalnya ke rohnya rawduwe utangnya gelem, jadi nih utangnya mau separuh towe. Nabi mau nak utang tiang menyukani, roh rohnu jamin masyur kan, Nabi ketika wafat masih ada diruhu nawa baju perangnya di orang Yahudi sebagai jaminan utang. Lekulwe clear, makolwe gampang kan, nawa lewe gampang. Kenapa Nabi utang? Oppo oppo raisonyukupi Nabi ini? tentu bisa. Tapi <tuh> gue sare anak wong rais ora futowong yo, ya, wong rais ora futowong ya. akhirnya nabi nyonton yawa eh utang, tapi kamu jangan mengatakan nabi itu utang karena kebutuhan, nabi utang berkedit didesain pangeran, uripe nabi kesangi nabi kaya umume uang wong, yo tau uwe, utang. yo tau, yo tau tapi cok terus oh tindang kusulna, kusulna ini sunnah rasul tau tindangnya kuap lah gue nabi tau tindang pucu ini sak ulang cuma umatnya nganti rong tahunnya kan, gak masalah kan <laughs> <laughs> <laughs> karek nambahin woh dan <laughs> Nabi ngalami koyo sing dialami umume woh kami melani masjuran inta Intatu ba ilawwai fakat sawod kulo buku inta tuh haro ali kan berku Nabi nate dineng pertama itu dineng Aisyah terus swi swi dineng Hafsah terus dua orang ini bikin gerakan ngeneng Nabi sawu so, buju sawu so, ngeneng kamu uh, ya tahu dia kira-kira dene dineng nabi wong para pangeran teman nang areng dineng nu api do pangeran dua komunitas langit fa inna huwa maula wa jibrilu wa salikul mu'minin wahre bojone Wah, waduh dineng kok santai kaya kene bojone ngalim wong alim dineng malah mutolaah terus sing repot nak kowe wis hipersek dineng wah ya ya ya lara tenan Ungus, wahyuloro tenang nabi mengalih dina kan santai, ay. Sholat, semutolat, sholat, terus kere, super, sek, dina, sengwe, toh, akhirnya satu menghamba, wah. Di sini ini mulai ada suami takut istri, ay. Kere, budak, sek. Nabi kurangun, nabi mengalih merangun, dina santai. nabi yang kamar, bep pangeran, bariku mula, nah, terus bujui sek mikir, wah, coro jawa wah, pi mal santai santai, mana cukuman ngenang bocjong ngalim, rugi rugi. Untuk dunia dia, nama dia kasih kantin. Nana jarang mengalim kalau bebocjongnya, wong uang ngeneng ini mesti kalah. Mak berjumpal, bersiburannya kelontok dineng, berskerehi hiper tuntas oh, tuntas, santai langsung. Sekombo <laughs> kau di pengiran waris, orang <laughs> <laughs> di spura kira bohong, jelas lasa ini, kang, pengiran uho furawa, pakai <laughs> spura ya jadi tak weli ku uras ke turning of wo, nah ono ayat singgihirin abiti salah no pengiran, iku di salah nomor jadi syariat, naboh, koyok, salah nabi, sholat rong rokaat, jadi syariat, nak sholat lali, iku ramai rai ba, ta. Caranya nambah, terus takdir ditambahi iman. Nah, yang ansa walakin Unasa. Lihat sunnah, jadi kalau Rasulullah ditakdir salah itu bukan salah dengan makna dosa, tapi satu kesalahan. Sengko, pembenarannya akan jadi sehari. Aku gaji nabi, dinang bujo, ya. Sabar terus malah para pengiraan ya biasa. Genggonya untuk nikmatin, akan mengalami. Masa-masa di 6 buju neng ini sejarah Nabi Maksa Wulan Kau orang-orang tahu Bapak ya, itu soal itu kan etika lah Benseru no. seru Rada Dua, tapi ya pulak balik Rada Dua Cuma Nabi terus diganjil waktu Terus samin sholat Naki Rada Dua malah bengak Bengak, semua nonton Bidani Nabi nanti hutang, ya noh, Baju rompi, Bidani kue BBKB Di sekolah, terus gak bisa Ya, tapi ya Nabi itu setidaknya itu ingin umumnya uang umumnya uang dihutang ya Nabi diutang, umumnya uang di nembuja ya nanti di nembuja tapi kabeh yang dialami Nabi itu jadi panutan sing ideal umatnya mau niru tapi hmm. rasanya idih ya cerah ya, apa-apa yang pantasnya umat ya pantasnya Banyak Nabi Nabi Ibrahim tahu disentak sarah itu ya bingung no. Wong di wong Lanang nak ngakali bus pinter wong wong lahanang wong nak ngakali pinter nak babi tetep ngakali bus kelem sarah wong fucunin ak piu fere wong sarah singkat cerita Nabi Ibrahim rabi hajar. hajar sere ya, rapihajjarajjar tapi wong cilik, wong biasa suatu saat sarah cemburu cemburu tenang wong aku wong priyayi disaingi hajar cemburu tu semunyi Ibrahim wong pokoknya Aku ngakoni kue, wong ape tenan, tapi aku pucu pertama. syaratnya kue kudu melukai hajar. Waduh, Ibrahim pusing, kono melukai, bok nom nopo, woye, bok woi, kong waduh, gak dilukai, weti istri pertama ngelukai, ngono, tapi kan weti doleng, mewo, weti doleng, weti dosa, tu tak adek, pije, padahal maksudnya sarang sih, woi melukai pipi ini, bora ini, benda tayalain. Mikron diakali ngelukai kita jadi awal, lu sing di apa? Kenapa kuping? Iwan dilukai di <laughs> lukai. Semua nangsara, buka sempena dilukai. Cepule malah tiga anting tak bayu. Dewa ngomong, anak ribet, ngesok ngesok ngesok ngesok ngesok ngesok ngesok ngesok ngesok ngesok ngesok ngesok ngesok ngesok ngesok Orang nirupna. Jadi ya Nabi ya kayak wong, tapi ya mau begitu Kalau Allah nyebut istilah dosa untuk kekasihnya itu mau kesalahan yang nanti jadi sarian. orang mungkin wong kok sholat mesti bener kan? orang mungkin mesti nama masa-masa lupa. Nah, berhubung masa lupa itu satu realitas pada manusia, kekasihnya Allah pun tahu ditetir lupa. Bedanya nak Nabi pisan gue boleh. <tuk wili> <tuk wili> <tuk wili> Tapi Nabi tetap tahu pisan bisa Gue carane jadi syariat Salat sholat salah iku pi, pi. Paham ya? Jadi sing ditakwil itu satu yang terkait nas-nas sing Allah mirip makhluknya. Paham ya? Yang kedua nakwil beberapa ayat sing wuhiri, nabi Nabiku salah So itu juga kita takwil. Kamir. Ya? Juga kita takwil. Takwil macam-macam lah ketika nah, ini ulama tadi mimpah bihasanatil abrur sayyatul muqarrabin jadi barang yang mesti ini aku rapyeh biyeh coro kelas-kelas kita tapi kalau kelas nabi urapan tes, ya, itu ya dianggap salah yang penting warum dan siha Wanazilan zilan bersyaw siruh al qur'ana'i e qur'ana'i kalama yang kesequim bersyawin ketika ini Allah anil hudusi sanggih unsur kemahlukan. jadi kabeh kalam Allah kutubu arani kodim Nak kalau mual kodim berarti opoais yang terkait Allah kudu kodim kudu terbebas songko unsur hadis. Ya, misalnya ono Allah jadi toni Quran Allah itu setiap perempatan malam turun ke bumi. Ya moso Allah medhun ke langit moro bumi. padahal meduniku pekerjaan ini barang hadis. Ya kita tak. We maksudnya Allah misalnya gini hadis, tahun ini Quran, tahun ini Quran tentang hadis ono tetrangan Allah itu turun ke bumi mana nih apa? rahmatnya Allah di sulu-sul akhir itu dekat bukan Allahnya yang turun, tapi rahmatnya yang tuh turun, kayak misalnya presiden ngirimi kue duit tentu orang, wah Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Kiai A masuk dekat fisik Amin jagungan ngalor ngidul kan ngomalam langgar sosial <laughs> mesti dekat itu kok sering ngatur-ngaturi hadiah Kiainya juga, nah itu kan orang akan tahu proporsi kata dekat Bahkan bahwa kata nopo, lega sama Allah dekat dengan hambanya, tentu tidak dengan makna fisik, tapi dekat rahmatnya, dekat paparimnya, dan sebagainya. Boleh paling hasil, wahana sih dilukur anak, ayat kalamah, anil, khutbah, semua yang terkait Allah, kita bebaskan dari unsur khawatir. Wah, dan watiwaziro inti kaum mahu inseksaannya Allah. Mas Teguh ya kutu beti tese Allah, dengan meyakini Allah mirip makhluknya karena semua kekafiran dimulai dari tasbih Allah disamakan dengan makhluk nasin setiap nas yang menunjukkan Allah itu mirip barang khawadis misalnya kata wau ya Edihim, maka kita takwil sesuai panduannya Allah sendiri yang ada di Quran. Kalau Allah memandu kita dengan kaedah baku, ya sudah, itu panduan kita. Kalau Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, berarti nanti ya dua, maknanya orang tangan tapi kekuasaan Jadi, jangan kita nakwil Quran dengan ketentuan yang dibawa Quran sendiri paham ya? Qur'an kan punya maklumat yaitu Allah Laisa kamislihi shayun Allah tidak akan sama dengan apapun saya ini ayat dua ibu ma'anani tangan berarti Allah mirip makhluknya maka apa? setiap nasqoran yang menunjukkan Allah mirip barang hadis maka ditahmilkan sesuai panduan yang ada di Qur'an itu sendiri yaitu misalnya apa tadi? Laisa Kamislii, CEO, nah itu yang memandu semua kita. Sama nabi juga gitu, Nabi Lakodika Nalagum, Hasanah, Nabi itu satu figur yang disetatuskan Allah sebagai panutan. Nah kalau sebagai panutan kok dosa, berarti dosa juga harus dipanuti. Nah itu kan barang saya enggak bener. Saya ulang lagi ya, Nabi itu kan figur yang menjadi panutan. Nah anak nabi dosa, berarti dosa juga harus ditiru karena Nabi itu. Panutan nah, maka kalau Nabi dikatakan dosa Harus kita takwil karena nggak mungkin Allah nyari dosa Nah kenapa kita takwil Nabi kan panutan berarti dosa ini juga Panutan nah, itu rusak kan Logika itu kan ru? rusak Nah karena Nabi itu Distatuskan Allah sebagai panutan Maka semua kesalahan yang ada pada Nabi itu Tidak dosa Tapi murni bah yang nanti Jadi solusi ketika kita ngalami Hal seperti itu Kau masalah sholat dua rokaat, nabi generasi dineng bujuni, ya yes, macam-macam. Orang kok terus waminas syari ah tukaran be bujuk, kamawa ko alin nabi soleh walos. Oh yes, oh kiai stres ya. Mana-mana ya, wamin sunatir rosulillah neng nengana be bujuk, kamawa ko ada di kali rosulillah. Yo bu cakor, yo nampus warga tak gugat punya yakin. Nah. Orang Nono maksudnya, Nabi gue spersona umate gue aki-aki tindang bujuni. Terus Nabi nyontoh ya locon nak tindang itu tinggal sholat tinggal. Nah ikut saya nggak akan naik buat tiru. Gue dineng bujum malam ini menghamba. Gue berdirah tiga wah yori. But, nung bujumaya kok, tindang susah, nggak? Susah. Pulau sering dilabur di tanganku. Kesuluhannya tindang bujumun rombulan. Bujumaya tayal ya. Gue rapat ya, yukus lek, yukus lek kuplo ke kok susah Aku yuh kumun, woi masarakan, masarakan roto-roto pucone yo kok susah. Cora aku seneng dinding calek, beneran. beneran. Beneran, beneran. Beneran, beneran. Beneran, beneran. Beneran, beneran. Beneran, beneran. Beneran, beneran. aja, beneran. Beneran, Kok yang ditolong motornya dulu ndak istrinya? Wah itu dulu rumah masih banyak <tuk> <tuk> <tuk> Kalau motor hanya satu Dia ya itu anekdot tapi masuk akal, caraku setuju Mana <tuk> eh, motor tiba-tiba Tiba-tiba <tuk> Kenapa ngurus motornya dulu <tuk> Wah kali itu banyak ini satu dok <tuk> Seribet. itu kena ditiru. bentuk ranyam tuh. Releng-releng tadi nabi ya tahu tinang tujuh itu suwi kangkong bulan. suwi pertama mak hafizom biat Fatima. Tapi uang itu jenjust nang mengenang itu gak gak leko. Nanti tenang aku toh nglorok Nabi jadi pintu. Tukasil ngenteng kafe, wewan wow, kan luar biasa, luar biasa, wewan luar biasa, wewan luar biasa, wewan luar biasa, wewan luar biasa, wewan luar luar Neng konu asih, Nabi be pangeran, be jibril, kadang kadang suafa di tekong ngaji, tak marah gak tindang cucu, wu semu tolak haid ambek rafam, sih deh apa, mutolak wo, ket konu, wu neng, wu esu esu nguamu, kaya gue kito wu asih, tolak haid kon, arafam, bulek kamus, kamus, erafam, bulek jibril. Hah, paling bocungu langsung kok gendeng terlalu jadi bocungu rumah yang sama terus aku darah ini aku paham aku seronak aku tidak paham jadi jadi nabi aku dineng neng bocungu orang kok terus jadi syariat ben weng ngerti caranya dineng. Bujur, itu nanti yang bujur dia asik dengan dunianya sendiri. Yo, ya, untuk belajar praktek no, rong tahun, no? Seru. Wastaki ludit tutis sifati fi hakkihi kalau kau nifil cihati. Wastaki lulan mukalbu tutis sifati pemuwaliannya ikilah berubah-ubah sifat fi yang dalam hakikat Allah kalau kau nih kau allah fil yang dalam arah. Allah itu layakta juhilah makanan walailah zaman ini serta logika teman-teman sebabnya Allah itu kiamuhu binafsi jadi kita bisa bilang, Allah itu dua kursi, dua singgah sana berarti Allah butuh kursi, kafir Allah itu zaman ada kursi Allah itu wujud, dan ketika wujud Allah ya, butuh kursi, Allah butuh aras bahkan arah sampai kursi sing butuh, oh ya Nah no istilah, oh wahiku neng kursi, Allah wah arah sih, istilah istilah rojo neng di istilah no dua singga sana. itu mau istilah toh hakikatnya, oh wah ndak butuh itu semua karena Allah wah kiamu yeah. Allah berdiri sendiri eksistensinya nggak butuh yang lain. Bodoh yeah. misalnya Nabi ku panutan, lah segitu kok tineng bucu, lah ya, aku contoh umatnya nak tineng bucu, caranya bicara ini mau asik ambek pangeran, bang ya ambek mutolah it kon ambek mutak manduk takut ikan jari, kamu manduk saya juga ngerti, juble rafa, muntak manduk tak kenapa nggak mutak manduk, juble ya, iya semua, jadi manduk iya bang, kak faham ya, iya juble ngaji gua, jadi gancar lagi aku serah mulai dice, akhirnya cocokkan bang kenapa sering mutolaah lagi deneng bojoke yo yo tak warek ya semenak deneng bojo iku mutolaah mesipun bojomu yo ora ngandul tanggammu yo ora ngandul wis temen ono solusi no wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijad dan iqdaman ka rizqihil qina iki bakak sifat jaiz wa jaizun niku menang fi haqqi dalam hak Allah taala apa perkara amkana kamungkin apa ma Cicatan apa nih bucin noni ya, i teman dan apa nih orang anak no kari skihi koi orang kiri ski na wot ala alkina inggong suke, jadi awo woi wae enggak ko nenggong ora buk protes ya awo senggong pun jinan ke itu woi senggong melarat buk berno ini ada apa yang iyo raius amono, iko sifat cai sifengnge, pengiran, ono wong sifet sirahap, wae wale merski na kek woi raw sa iki woi woi kersane pengiran, rawalem so liku wes kus nggak halim untuk buk protes. Yura Isso, itu sifat jaisi pengiran karis kihil. Nah terus pengiran, Isso buk ya Allah ini sudah kaya, engkau kasih rezeki, ini kita miskin kau. Jangan biarkan ini gimana? Ini fenomena aman. Yura Isso ngomong, jadi pengiran terus terserah aku, sih di dua aku, sih terus aku terserah. Biro-biro kayak <tid> <tid> <tid> <tid> rataan, siapa? Kita kok macam-macam, melihat -macam. <tid> <tid> kono-kono <tid> malah. <tid> sabar, kena kere seng ngomong sabar, enggak usah protes gusti kelompok goblok Gusti. masak wis goblok kabeh fakir. Ya usah protes. <laughs> Biasa wae. Wis meneng wae, yen opo? Iku salim, Gus, duwe know? aja Ya ora usah protes, mung ngira kersane ngono. Muga koe sing paling suwe wae degasan malah. <laughs> <laughs> ora alim melete ning ngono, misalnya sing alim umat ribet ta. Tetep pangeran pinter di bangku koe anak-anak. Aku yakin gue tuh paling yang yakin umatnya kesel ya, mesti ribet ya, bang. kayak <tih> goblok, ribet, pemenat tuh paling yang alim. Ya, gue, melarat Misalnya, ya, pola. <tih> Misalnya, tidak isukai, gue ya opo ya. Lewes melarat, tradidu, Tidak ngegang neng perapatan, anggar uang betok, dibedok Lah <tih> dah neona, suka wong karuan bodho ra ngalemmu ya ngomong mesti ngene hukum Jumatan nak waya Covid ngene luweng ra so ngaji, ke bagas. Berkata, ini, baham, Side -side, ngaji kok bakas ngono lha udane ana iso ngaji malah fatwa-fatwa manis bener ngene kira paham sithik-sithik wis ngaji bar kita petak eh, kok mau ngaji diges bak paham mau pokoke mau ono keterangan ngene salah sah baleni nak paham nyetel meneh <laughs> aduh ribet ribet wis ya, pokoke uripane yo pokoke ribet Gimana takoi pangeran? Eh, mata maupun yang ditanya, murid Gusti. Eh, walaupun yang ditanya, Nyaksainin ajenan pangeran, Nak Pulau Kabuloh. Tapi walaupun yang ditanya, gitu soh, gimana cuma cinta lagi? Ngepurannya jinan gede, ini semua noise. Oh, noise, noise, teras, teras, warga ya. protes ya. Ini mulanya, misalnya belanja untuk nikah Ariski Hilghina, kaya Allah, mari Ariski uang suke, ada gue, gua anteng, alim suke. Aku tuh sebabmu nak suka alim putrane kiai suka keramat, kabut neng malak, wiro saprotes, wiro saprotes, wiro saprotes, wiro dan Allah memberi taufiq pada siapapun yang Allah merasakan orang itu sampai ke Allah maksudnya sudah diwali atau usulnya Allah tapi wakadilinan Allah yang menghinakan liman maringwa arodha yang merasakan Sopo wa ta'ala buddha'u yang ngedah naman ya Allah sendiri yang menuntungkan orang itu rapruh para kaku wakadilinan liman arodha bu'adha'u wa jizun dan kita Allah itu tidak melestarik Iman mari wong aro dagang resana soap awak, iman wak tahu yang janji ini iman dan awak yang bisa merealisasi janji-janji wong sing di janji ini awak, misalnya awak janji ini sing duhang ini, ini tak paringi iris gampang. Yo ya, terserah pengiran, sing tepak yo ya muncisun, nopo bener-bener terjadi seperti itu yo. Ya, Nasehat itu roti, pengiran, pengiran juga gusti kelompok duhan kok tetep kemaren. Nah, memang ke esok esok aku cari pengiran, yo ya, terserah aku sing pengiran aku, wey sing ribet. Seng pengeran aku kue oseng ribet, misalnya kue protes, jadi kena oseng duha rezeki jembar, seng ikhlas, oke ikhlas malah lorok gitu kan, mesti musti nih kena adab piro a kue rata adab a a malah lorok a a a a a a a a a a a derak a a a a a a a a a Akhirnya kan, gempon gak setengah gempon pon, pon, pon. So, <tuk> saya rasa protes ya. pangeran gue gak tau, protes, saya protes, saya gak alu Saya alu tau. yus gak pangeran Saya gak tau. jarang gak tau. Saya kita ke ibu gak tau. Saya gak tau. Saya rabi tau. Saya gak tau. Ngana saprota hebe pengiran fai Alhamdulillah, Alhamdu nani alhamdu di lala kulihala wa. Alhamdu ala tetap puji bagimu. Apapun keadaan saya, Oh, suka ya Alhamdulillah ala, di lala, wa kuliah. Nah wiridanim gula penten. Alhamdu di lala, tati musalih. Hadiwan awang mapan wiridanim. Alhamdulillah yang karena puja semuanya baik baik. saja aku ya sementara itu wiridannya po. Alhamdulillah ala aku lihal. Yaudati wiridan ya beto beto. Kalau belak belak yang ngurungok nak iimapan. Mbah menang wiridan. Alhamdulillah tadi finya mati tadi musyrik. Kalau nanti ketemu Kiai Melarat tapi wali. Wiridan. Alhamdulillah ala aku lihal. Wae perkoro. Oh iyo. gaya wiridan cerminan. Cerminan. Si wali tapi kere. Mulane wiridannya po. Alhamdulillah lakuntiha anak semapan-mapan Alhamdulillah ganti-ganti Yowes, tidak dituduh buduh, ya buduh Dituduh di celokok juga, kok itu rahisah protes Kenapa nak protes lah Mahfud Parani tulis ulang Itu jenis semalam yang takdir, rahisah pindah Bila Soal seorang syariat itu dungu, ya itu dungu wajah Ya, yes, kok usah protes, sekabar yes, ditulis pengirahan rufiatil Adil Aklam, Bajafat, Suhuf Wa injana alaikum, menurut kita, Adil Abdi, tetap ketika wala khasbun pekerjaan pekerjaanku lifahkan dan mukallaf nasobu abdun Iki kelawan kaspi, kake wong wajib ikhtiar tapi walau akid namu asir tetapi ini orang lapeti obo ikhtiar, farif fa omong ngerti osiro. yo Nanti kue kere ini kan yo kepengen suke, kepengen suke lan, alfa katna ratu lam, iku asir ikhtiar merona guna nih, Wis ditulis tulis mutolaah yo lam iku asir. Iki ngaji tauke tu orang ngaji syariat atu, ngono tu skirasi naung awo regu. Iki wala latihan tauke tu, lora latian Nah latihan tauhid yo, walakin lam yu asir, gue oleh iktiar tapi lam yu asir, hilang hilang yo, gue oleh waikiri iktiar tapi yo lam yu asir, <tik tian tawid> ini ngaji tauhid, ngon abang ngaji, dagok kotak bun Gus di fakih malik, ngaji kok bukan protes, ngono abang bukti, iya tuh, Gus <tik> kok <tik> semalam yang takil, mosoklah Mahfud kak kena diduani, yo kena ikut cara fakih kan, bakas tauhid. Jadi kau enak colok kau, kau enak kere, kau kere. Kau soal kasbun lam lamu asir. Walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, Mana kolom santri macam-macam di muhibin warno kono lam yu asir no lam yu asir kan kange efek loh ya lagi praktek nasubena pujo pujojo lam yu asir tapi ngerti-ngerti es dikranya mah falesa mengkora nasopo wong majburan, furon wong sing tipaksoyora walaktiaron wong iso iktyar yo ora ada di wong yura mats pur yura iso ikhti ya wong Wales ala ora ono apa sak niku kulaning saben santesi ya falung lakoni sepung istiyaron kelawan sakarepe dewe. Dadi kabeh urip yora yo ora masfur yo Tapi apa pun pilihane Allah kuwe ora duwe pilihan. Wa masallahu kana wa malam yasala alam ya. Kuwi wis ngono ae wis. Fa Yusuf mongko lamun ngek ganjaran sapa Allah nak kita yo fabi mahdil fadli iku mok mergo saking fadlile Allah murnine fadlile Allah. Koyo kuwe ndek duwe isa urip isa ngambek oksigen kabeh ku mo kersane oh, Allah ora kok perkara kebrak Brahma apa ning alam raya iki kowe lahir e digawe oh, Allah bumi digawe okay. oh, Allah terus <laughs> kenuntut Allah Gusti kula mongon saleh kok boten sugih salammu ne masuke saleh brahma apa ning Allah ta'ala kowe iso mangan iso bayu rabi kabeh fadale oh, Allah ora iso nganggo ganjaranan dalammu ganjaranan ganjaran apa misal kula salat Gusti sing kersane salat sapa Aku kula sujud bathuk sing nggae om sapa. Tetep <tuk> ra isa nggugat pangeran ra isa. Kabeh kabeh padane. Allah. Oh, wa yu'adzib lamun yakso sapa tanafa bim hadid addi mongko murni kan sifat adil Allah. Ra isa Gusti engko komun sholat kok jenengan siksa. Ya ora terserah aku to sing gawe aku. Soke semu sapa pangeran wis soke kalah kowe mesti kalah. Ya tapi atok ya kalah muso-muso pangeran nglawan. Ya wis satu nurut ta ya. Nurut e pangeran semalaman apa? soalnya khas biaya Allah, wa ni'mal wakil, ni'mal maulah, wa ni'mal nasir wakauluhum ada pendapatnya yang ngakeh dalam artinya Muqtazilah inna soha saat yang lakukan keabian wajibun wajib ali ngata alihi Allah iku zurun, itu pendapat Muqtazilah zurun, bohong ma orang yang mengatasi Allah wajib wajibun de kewajiban kalau Muqtazilah itu Allah wajib melakukan yang terbaik saya itu bohong dari ahli sunnah wal jamaah Allah kok wajib wajib no berarti Allah diatur oleh yang lain Munibak wajib, noibak berarti Allah kena aturan. Cek meliti ini, noibak mau nih ngatur oh, bohong Ubohong, Muhtasila. Jadi Allah kok bukan umum no, ini Ya Allah, seharusnya engkau begini. Engkau itu wajib memberi rizki orang miskin, harus begitu loh, gusti. Iku cara Muhtah? Oh, Wo, iku zuhurn bohong, pengiran kok diwajib, wajib. No. Iku berarti kan Allah punya atasan yang mengatur Allah, itu tidak boleh. Makanya Allah tidak wajib melakukan sesuatu jaiz terserah pengi. Nah. nah bener Quran Allah ya Allah melakukan apa saja yang dikehendaki. Roioi so Allah buat atur Ya Allah seharusnya engkau itu memberi rizki yang miskin. Kan kasihan yang. Gue harus harus berarti kue kan di otoritas di atas. Allah, enggak boleh seperti itu. Wah, tetap Allah. Nah, kalau enggak Allah, enggak boleh. miskin Ya Allah, enggak boleh. Ya Ya ya rono, orang ngerti sopomotasi lah ilamahu huk e eng oleh ngelarani Allah alat valeng berobro cah cilik, washiban, subrana atfa. Cah cilik, aruk ditud so yono kadang-kadang ya di bapak melarat, dimbok melarat, judes. Ini ngono jau lorok kakek, us cilik, dimbok judes bapak, ratang jawab lorok gak cah cilik, lorok padahal urung ditud dosa rokok Allah tidak karena aturan apa pun Allah katakan ya fa'luma meskipun tentu faktanya Allah akan melakukan sesuatu bi muktadzal hikmah pasti yang dilakukan Allah itu sesuai apa hikmah tapi tetap tidak atas nama keharusan tapi atas nama ya fa'luma yasya fahadir mengkawa dia siro almi haling siksa kewe macam-macam ngatur-ngatur pengiran pirah kada siksa pira biro pira fahadiril nihal Emang hey, ngasih tahu ke itu penak tu namang usin budu, budu terus untuk justifikasi, no? Justifikasi. Oh, juble budu itu mesti tulis tu. Nah, <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salahnya di mana? Ya rasa salah itu itu mesti tulis. Salah ya budu itu. Baca <laughs> isu nani kemenang aling atas ya. Wopo kalau kusari gawe le, walhiri gawe ape. Kal Islami kal gawe Islam, baca hirikufir lan gawe budu kekafiran. Sebenar saya tabulah hatat wal khairu wasyaru biyadillahiusis terus kalau terus enam wa wajib nanti wajib apa imanuna iman kita bil kau dari kelang kau ku tak kau ikut iman bel kau nak simbah alam ingin ini kau bekerasannya allah ono penyakit ya, kerasannya allah ono sehat ya, kerasannya allah ono melarat itu bunga bunga ya, kerasannya allah ono sendiri rajilas nasibnya tetap seneng ya kerasannya allah ngalim ramasti orang tuh gelar joko pondokku pahajun agak kerasannya allah risot lho karwan aran untuk gelar mesti alim itu subut mondok ngalim yura mesti orang untuk gelar yuk kok dia tetep mondok puluhan tahun agak pengiram singir sakno iso. gus jos dengan pengiraman pun orang mondok salah gua mondok modern kulo lo rapat kan wajar kan ada gerakan orang untuk dapat gelar dapat ijazah mondok salah yuk kok mondok sarang nirful santri samun lagi padahal yura yakin kasil ngalim yuk karwan aran untuk gelar yuk seneng yang review dari guru abdi untuk ngurapati ayo so Mertua nih, dumaan turacilah susu <tuh> wane, Aduh, lu karuan, dia nitibi tu ngojok mapan nih, kuramaan tiyo ake masyarakat ajo tu. Cek pinter ya, pangeran ngatur dunia. Faham <tuh> gue, dia nitibi kurak kefutuh ngono. Pak ya, ini dengan anak kurak kefutuh. Doki ini sama nondo ya, tu kefutuh. Mau nego yaudah, mohon maaf taklah buftale, Allah Karim ya Allah, sancang sangep petera pangeran ngelola makhluk Eva, ya sih kurek sihmu, mau nego yaudah salam temple, rahmatillah sangep api ane pangeran, wah sangep api ane, es Alhamdulillah, es pokok udah buspecet, saya enak, saya enak. Oh ya Hafid, rapati lah, seterkenal Hafid. Ini Yono sing kultus ya, dalam kulo Barokah, iya wadah Al-Quran. Ayo, Eh, tapi Om Pangeran gawe imet ngono, adalah lah. doyakin Barokah. yes, senikmati wae, mati, nikmatilah kesalahpahaman ini. Sese lho, sese, Lu sering nangis, Roswandi di teng nggih boe teng lirboyo teng sarang teng budi-budi nangisi Pangeran, maksudnya nangisi pengeran Pangeran, cih hebat cih api aneh gelaranto ngalim rames di tapi uang ya happy nasi nggak asing ngalim karo kan memang kasih ngalim kan tapi ku jumlahnya mo biro dari ku rabi, mertuani suwayang ku sayang ku sungguh nge si mamet si takwo baca di titip takwa biasa <laughs> Ngun Ramadhan, ya, bulan penuh rahmat maka isilah dengan ibadah. <laughs> baru ngomong mulai turu foto <laughs> <laughs> <Ay, ribet, ribet. laughs> tanggal 2. Kanca kula nate tanggal Wong wis Tuban. Uang tuban. Dadikiai tanggal Miso -miso. Wah, aku malah ireng jati kiai tapi irang karena ini irang <laughs> irang keriting seripet cowok irang keriting gak seripet <laughs> deh nih gua protap deh nih gua jati kiai pertama lagi dua tahun pertamanya mertuanya mati maksudnya kan terus diangkat jati kiai khutbah pertama hari id karena pertama jadi kiai ini khutbah Manso maromadon Ramadan waat bahu sitan minisawal, fakahana manso mat dah wes. Pophai Pak Fadilai poso nom dinosawalu podukaro poso setahun wes. Mungkin ini lagi kesanyaran mengenai mantuneki aydin, mertuane kan tadi aydin. Singkat cerita, mah wes ireng keriting, no? Hari ini tanggal lo, hari ini mau miso-miso mau cerita cerita. Tanggal kedua isu-isu, dek dekku rokokan. Tanggal luarawal lo rokokan, kamu nih, wong uang lugu, uang untung lugu. Pertama, Pak Yai, buat rokok ini, rokokan BNP. Pak Yai, ketun, gula puasa, gula puasa, gula puasa, gula puasa, gula puasa, gula puasa, gula puasa, gula puasa, gula gula puasa, gula aku langsung ngerti cerita Dia tanya opo orang yang berlaku? apa Yo ini Gak ngerti orang lugu poso. Tanggal lurus awal itu Oh so Soan Dede rokok <laughs> <laughs> yeah. Akhirnya Dede memang memon bah Batalawai dibanggere meng bah Dadi Dede dolan Rene mau abeci di tol Nah ini ku kakak angkatan gulo Akhirnya nasihatiku khati gulo Yoga guso pokoknya cukeman Hot bus yang kira-kira rai song <laughs> Kalau po khutbah ngono, ya, itu bentuk kemana khutbah ngono? Mana khutbah? Sawal biasa, alhamdulillah, batuk, poson, yes, bikin finish, woro, pengiran, yes, yes. mon yes, monbagih, makin mangan-mangan jajan, syukur, mana ya? Kerausan, rang, bahu waat, bahus, sitan, misawa, kerausan. Nah, kira isong lakoni, rosan. Utawi isong lakoni, tapi potensi, tengah jalan, mandek rausan. Pokoknya, sengumum, mumum, ya, bang. Gue pak guys, mau ishawal silaturahim guys, pokoknya guys, pokoknya bar poso, ke Sering pergi lah khutbah kuah bahasa pui, wong lugu, lebu pertama rode pak Wonten apa, konsenten apa? Kulo nusak nih, posok gara-gara wingi dawe jenengan, si pule jenengan. <tuk> <tuk> ada, saya lengaku ya. Rian konsenten aku laga-kagak -kakak angkatan, mun aku laga-kagatan. Di suwong perahu sasak soalnya biasa. Ini karapeku, naik kelas tuh. Karape naik kelas, ini. nggak jebutan. Rahau sabar lebih ya, Noah. Ya, gue cukup man khutbah. Man khutbah ya biasa wis fotopya mungkin mesti Islam tapi malah diwelehno wong ngene dalam hadis setengah sangking iman Ayung yung toro di sopo ya kita iman percaya nak soben sakit tiper sani wamin wamin al jais wawa iman ngegrati munculot ya. ni wa ngegrati munculot ni ngegrati jadi wamin hu wamin hu wamin hu wamin hu wamin hu wamin hu wamin hu wamin hu wamin hu wamin hu wamin hu wamin Berwawajibun, terus pamini hurucu itu nggak di lakin bila Kevin tetap ini tampok coro, walang hisori dan tanpa ngeringkas maksudnya tampak meskipun gue ke celo isoni Allah teng suar tapi rai soba Allah kaya apa, walang hisori tidak bisa mendefinisikan secara detail, ini hisori gue mendefinisikan secara detail, melalui khas Rusia, berarti kamu nggak usah itu, jadi intinya apa? di surga kita keceluk isa ningali Allah tapi yo kecelok ningali hakikate ora isa nguwasahi merga la tudrikul afsor wa huwa yudrikul afsor tapi yo tetap keceluk ningali nah, tapi yo kenapa tak bahasno keceluk merga kok ini bila kaifin walan hisorin lil mukminina kedi pira-pira mukmin if kelawan sifat jaiz if izin, krana kelawan sifat jais to barang oleh oleh uli qad den taklek apa ruya Hada ifam hada walit muhtari dan ikut tetap ketua kajian Nabi saw. Sabat tetap apa ya dunian ing dalam dunia. Maksudnya melihat Allah ikut wang Mukmin kok ngenteni nengi suwargo. Tapi khusus kajian Nabi Muhammad saw. Ikut zaman ing dunia wes nate Allah. Yiku neng peristiwa izin apa hada walil mukhtari Dunyan sabata dadi nama kanjine nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing mirsani Allah teng donya zaman mikrat nabi Musa kan gak kasil ningali kan yeah. iya kan yeah. falamma tajalla rabbuhu lil jbali ja'alahu taqaw wa Musa Soiko. tapi nak kanjine nabi kasil fa khashaha khash wa minhu lanu setengah sifat ja'is irsalu jam'i rusliu utawi ngutus sekabehane rusul Vala wujuba wajib ikum mujud. Balbi mahdil fadli balik mukmurni fadli Allah. Senajanto ngutus Rasul tuh hal yang super penting. tetepai bagi Allah tidak wajib. Karena artinya kalau Allah punya kewajiban, itu artinya Allah dipaksa oleh kekuatan lain. Padahal tidak ada kekuatan yang bisa memaksa Allah. Maka tetap aja ngutus Rasul itu bagi Allah tetap sifatnya apapun pentingnya ada Rasul karena kalau kamu katakan Allah wajib berarti ada kekuatan yang bisa mewajib-wajibkan Allah, padahal Allah nggak mungkin ada kekuatan yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu, sesuatu. ini tidak tentu, butuh era wajib itu tidak tapi tentu Allah di ketadil hikmah mengutus rusul, dan fakta ini juga rusul, tapi tetap bal bimah dil fadli saking api aneh, Allah makan makanya mengutus rusul, tapi tetap nggak bisa dikatakan wajib kalau dikatakan wajib berarti Allah dipaksa oleh kekuatan dan itu tidak mungkin lakin tidak tapi neklan iki iman iman, kita ikut wajib teman-teman wajib apa iman meskipun Allah ngutus rasul juga wajib tapi setelah ada rasul tentu kita wajib iman fadak mukoniqaloh sirahawakomin ing hawa nafsunei kaum bihimkan kelan rasul ibadah teman-teman dolangan Allah wakomin